Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk seluruh tenaga kesehatan Indonesia Hai hai lulusan baru apa kabar Pasti kalian bingung dengan STR STR itu apa sih? Kenapa sih seluruh nakes harus memiliki STR? Sebelumnya salam kenal dari saya Erna Herlina Akan membantu kalian dengan video pembahasan tentang Pembuatan ISTR online Jangan lupa ya Like, comment, and subscribe. STR atau Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Biasanya berlaku sejak tahun seseorang tersebut lulus sampai dengan tanggal lahir orang tersebut selama lima tahun. Perhatian ya. Persyaratan berkas pengajuan registrasi STR untuk registrasi baru, ijazah pendidikan bidang kesehatan, surat keterangan sehat, dokter berSIP, pas foto terbaru, KTP, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat sumpah, surat patuh etika profesi. Selanjutnya masuk pada STR online yaitu registrasi STR KTKI Kemkes. Sebelum lanjut siapkan dulu dalam bentuk PDF ijazah, keterangan dokter, sertifikat kompetensi, surat sumpah profesi dan surat patuh etika profesi. Sedangkan dalam file CPG KTP dan pas foto terbaru. Besok dalam registrasi KTKI, klik registrasi baru Pilih lulusan tahun berapa Ada lulusan sebelum tahun 2013, lulusan tahun 2013 dan sebelum tahun 2021 Dan lulusan tahun 2001, 2021 dan sesudahnya Setelah itu, cari perguruan tinggi, program studi dan nomor induk mahasiswa Konfirmasi data ke Kemen Ristek Dikti akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, klik Lanjut. Di sini ada dua data, yaitu data dari Dukcapil dan data dari Pdikti. PD Di sini akan ada nama kita, tempat, tanggal lahir kita sedangkan dari PD Dikti, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal lulus dan nomor sertifikat kompetensi. Silakan pilih data yang akan Anda masukkan adalah data dari Dukcapil atau dari PD Dikti. mempermudah kalian silakan pilih data diri dari PD dikti selanjutnya centang dengan ini saya menyatakan data saya sudah benar lalu klik mulai untuk tahap satu silakan masukkan dan upload pas foto KTP Selanjutnya ijazah akan ada kata-kata seperti ini sudah tervalidasi PD Dikti, sertifikat kompetensi juga sudah terdeteksi PD Dikti, nomornya dan tanggalnya juga ada. Selanjutnya silahkan upload surat sehat, sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi didapat dari DPC setempat dan klik daftar melalui provinsi mana. Nomor KTP-nya akan muncul Surat sehat Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin Alamat rumahnya silahkan isi Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan RT RW posnya pilih yang tersedia akan muncul otomatis Atau isi manual Telepon rumah jika ada Nomor HP dan email yang aktif Masukkan juga korespondensi. Apabila alamatnya sama, silahkan centang pada alamat korespondensi. Alamat akan muncul sendiri. Lalu klik lanjut. Masuk pada langkah 2. Apakah Anda sudah bekerja? Pilihannya, saya belum bekerja dan saya sudah bekerja. Apabila sudah bekerja, masukkan jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, dan apabila saya belum bekerja, akan ada tampilan seperti ini. Pendidikan, silakan masukkan negara pendidikannya, jenjang pendidikannya, asal perguruan tinggi, nomor ijazah, dan tanggal lulus. Masih pada step 2, apabila sudah bekerja, masukkan tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat tempat kerja, provinsi tempat kerja, dan kabupaten tempat kerja. Telepon kantornya jangan lupa dimasukkan, ekstensinya kalau ada status pegawai. Masuk pada kompetensi, klik profesinya. Kompetensi jenis pendidikannya yang tadi, jenjang pendidikannya di atas atau sama dengan D3, asal perguruan tinggi, nomor ijazah, dan tanggal lulus profesinya. Kebetulan saya di sini klik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Silakan untuk profesi yang lain dicari saja dan jenis kompetensinya D3 atau D4 di sini bisa diklik. Subkompetensi bisa dikosongkan. Lalu klik lanjut. Masuk pada step 3. Nomor sertifikat kompetensi di sini biasanya akan muncul sendiri. Apabila belum melakukan uji kompetensi, maka isi dengan nomor ijazah atau nomor berkas pengganti sesuai ketentuan organisasi profesional masing-masing. Tanggal sertifikat kompetensinya akan muncul sendiri biasanya di sini. Tempat uji kompetensi silahkan masukkan dan tanggal uji kompetensinya bisa muncul sendiri, bisa juga kita masukkan. Lalu klik selesai. Nah, draftnya akan muncul setelah diklik selesai. Akan ada tampilan seperti ini. Nomor registrasinya masih kosong, namanya sudah tercantum, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ijazah, fotonya juga sudah ada. Silakan baca dulu data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Pastikan data anda sudah benar. Apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, bukan merupakan tanggung jawab Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Apabila masih ada kesalahan, klik batal untuk memperbaiki. Apabila sudah benar, silahkan centang dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar centang seperti ini lalu klik selesai akan ada tampilan seperti ini data usulan registrasi STR saudara telah selesai kemudian akan dilakukan validasi dan keabsahan data jika saudara menerima informasi melalui email data terdapat kesalahan atau kekurangan atau ketidaksesuaian lakukan perbaikan data secepatnya jika data sesuai, benar, asli, disetujui, kemudian lakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing yang didapat melalui menu cek status. Dan selanjutnya, saudara bisa mengetahui proses usulan registrasi STR dengan mengklik cek status juga melalui website KTKI KEMCAS Selanjutnya, silahkan cek status. Ternyata, permohonan Anda telah disetujui. Registrasi atas nama Anda telah disetujui. Silahkan melakukan pembayaran. Pembayaran kode billing dengan nominal rp 100.000 Masak idenya ada tertera di sini. Setelah dilakukan pembayaran, akan dilakukan tanda tangan elektronik Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu langkah lima adalah cetak STR Sebelum cetak, siapkan kertas A4 80 gram Cetak dokumen ISTR dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing setelah usulan registrasi STR masuk Langkah lima Hasil cetak ISTR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR tenaga kesehatan. Validasi keabsahan STR dapat dilakukan dengan cara skin QR kode ISTR yang kemudian akan terhubung melalui alamat website KTKI dengan keterangan status aktif, tidak aktif, dan tidak ditemukan. Setelah itu, cek email masuk. Masukkan kode OTP, klik menu cetak ISTR, test print, klik yakin, lalu klik print. Ada tiga menu pilihan yaitu cetak ISTR, cetak legalisir 1, dan cetak legalisir 2. Tampilannya akan seperti ini, apabila telah dilakukan cetak, tidak akan dapat dilakukan klik berikutnya, tetapi lanjut pada legalisir 1 dan legalisir 2. STR Anda telah selesai di print. Alhamdulillah S.T.N sudah berhasil dicetak, Anda sebagai tenaga kesehatan sudah siap menjadi tenaga yang profesional. Selamat bekerja. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Salam sehat dari saya, abilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.